Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita welcome back mending di channel ini masih bersama saya Samudi Ahmad, Bro. Kali ini saya mau ngajarin lagi game World Bridge ya, teman-teman. World of Tank Bridge. Oh saya ngelanjutin di tier 7. Kali ini saya bentar lagi eh uh, dapat upgrade ya, Bro. Saya udah mencapai ribu untuk upgrade di tier 8 itu saya harus punya 87 bintang Dan sekarang saya masih punya 62,8 ribu ya teman-teman eh -teman. uh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu hadir dan berpartisipasi di channel ini Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin amin ya roh alamin bro Saya mau coba Saya akan pengen nonton T25AT bro Gus Factory ini bro Saya coba play ya bro ini replace-nya, bro. Replace-nya dari T25. At. Taat. <laughs> ini, main Ini... Wow. Ini hampir sama, nih, kayaknya. Oh, enggak, Din. Oke. Okay. Ini saya nub banget, bro pas lagi jalan di sini saya nuk banget nuk nuk punya nabrak tank nabrak tank lagi nabrak batu. <laughs> Men, saya cepetin ya, saya cepetin dikit bro. Nah ini saya menyusuri rel, menyusuri rel Wagner. Aduh, mantul sekali, bro. Nah, itu bro, bulldog. Saya penasaran sama bulldog, bro. Kalau bulldog itu larinya gonceng banget, bro. Kayak kancil kayaknya kecil, tapi kalau lari, buset men. Aduh, tuh, salah nembak saya kan? Gak apa ya? Re, tuh, tengil banget, re. Enemy is itu ada teman saya itu yang bantuin. Nah, teman saya ngepung dari sebelah sana. Saya laju ke sebelah sini karena uh, loading pelurunya lama, Bro saya, Bro. Tembak dari belakang, Rek. Nah. Uh, re lagi. Rek. Dia loading pelurunya lama ya, Bro? tuang dulu ya damage. mungkin 10 detik kali ya apakah ada atau 5 detik tek, tek, tek, tek. kok itu oh. tapi untuk ininya damage-nya mantep bro itu 25 AT bro siapa minta tolong ini saya udah kena kalau udah tanah bulat merah gitu waduh harus segera mundur mendek mendek ya men Mendik-mendik sedikit Oke Sekiranya sudah Dia sudah dialihkan sama teman saya Saya maju lagi Ini hancur gak nih bro? Hancur gak nih bro? Hancur kah? Hancur kah? hancur oh. hancur men once again hancur kah hancur kah hancur kah hancur kah hancur kah hancur. ini hancur nih karena gua saya pelurunya itu loading lama men loading lama men entah kenapa men loading lumayan lama oke okay, saya mau coba gameplay ya bro apa main ini masih 62,8 ribu Bintangnya 62,8 ribu 62,8 ribu Oke coba Oke itu ya bro 62,8 ribu Saya coba battle Nggak tahu battle ini menang atau kalah Tapi yang jelas Menang dan kalah, menang dan kalah dalam permainan game itu hal biasa ya, Bro. Tapi kalau kalah itu ya ada nyesek-nyeseknya, Bro, kesel. Kalau menang itu ada kepuasan batin tersendiri ya, enggak, Bro? Kalau menang itu puas. Ya kan? Kalau wah, main game ini. Yang penting nggak main judi ya, Bro. Ini saya akan lupa di mana ini. Bro? Ini kayaknya Perbutan e, titik wilayah ini bro, kayaknya di sini saya koin bro kalau nggak salah sih. Ini kelebihan kalau kita premium dan non premium mungkin ya. Satu kali menang, satu kali kalah. Dua kali menang, satu kali kalah. Satu kali kalah, e, dua kali kalah, satu kali menang. Mungkin gitu. Ya gak tahu juga sih. Menurut teman-teman gimana bro? Gitu juga nggak? tiba-tiba nongol gitu, cendul nah tuh, nongol kan nah tuh dua, nongol, ini belum urung ketok coy, urung ketok ayo giring bro luru rek double rek oh di sebelah sana ternyata dia oke okay, saya coba maju sedikit bro karena saya ada was-wasnya saya itu agak was-was bro kalau apa namanya tiba-tiba dia nongol dari belakang tapi virasat saya itu jelek bro kayaknya kalah bro Egel Ini, aduh, tersesat, rek, di sini rek Wah, ada Jackson tuh, rek Jackson udah ini dulu Apa apa sih ini tuh, bukan pasir Bro, udah dua, bro, udah, bro, ayo, bro Manuvernya lama, bro. Burunya lama, serius. Wagin kamu saya mana ini bro? Lu ga ngapa-ngapa, bro. Aduh, dah lu lu gempur lo pasti lo bro. Ini Eagle ini gak mau nyusulin bro. Cahya, lah ngapain tengah-tengok? temennya nggak dibantu tadi bro? Lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, lelah, itu Tiger. Cahaya dua Gua pengen ngumpet tapi ini semua bro. habisin yang itu bro. Oh, uh. bokil lo eagle. Tu bumbung nyangkut, rek. Ah. Oh gila, lo di bombar direk. Nari yang paling sedikit. Oh, wow, di sini ditembakin dari belakang mulu, bro tembak dari belakang mulu. Di vet, di vet. Di Bro. 63.150. Ya masih kurang, Bro. Submit, submit Denny masih belum dapat, masih belum dapat, bro.